Amen. Kau untuk malam suatu sanap nanti Kau dan kita selak jas pasti kita bersama nanti kau Duta yang terdalam Hapati kelasan Kau tidak tahu cinta tak pernah Untuk kembali Mungkin Suatu Saat Nanti Kau temukan Rahagia Mungkin Bersamaku